Ya, kan lagi Ya kan lagi Ya, kan lagi. ya. Kan lagi Ya Ini saya mau membuat challenge, saya barangkali kakaknya mau menerima dan juga berhasil memutar videonya akan cerita gue yang serapi gimana? gimana tangannya? ya, ya. Ayo, Ayo, ayo, ayo, ayo. Halo guys, kita lagi dengan Loren Kali ini Lora berada di kota Mojokerto guys Lebih tepatnya di Alun-Alun Mojokerto Dan disini sini Jinar akan mencari beberapa orang Dan akan suara untuk memutar speedol Oke? Okay? mau tahu keseruannya kayak gimana? Oke, langsung aja ikuti gimana nanti, nanti perjalanannya Loren untuk muter-muter cari uh, peserta untuk pesanan mutar pulau. Oke, okay? agar tiap penasaran ikuti terus. Let's go, let's go, let's. dan ini nanti, nanti, nanti kita bisa nah, gimana? gimana nah, di ya. <tuk> nah, ya. oke, okay, nanti saya akan caranya, caranya mengutar, caranya okay, kalau kamu tahu, mengutar, nah, dia dengan kakak, siap, Pak, ini dengan Gak ikut? Kenapa? Kayak <tus> <tus> gini, buka ya? perhatikan ya, Satu Dua Dua ya, ya, mau cepetan. <tus> ya? bentar, bentar. <tus> Saya kembalikan ke atas lagi, Kak Satu Dua tiga. Ulang, <tus> Kak Ulang lagi tiga, tiga. Satu Dua, Tiga, nah, Ayo di, di, di, di lagi Kak ya Satu, Dua, Tiga, kita. Kita Terima kasih oke Nanti ketika kita. Oke. Okay. 1 dua 3. Putar. <Sing> lagi, kita lagi, lagi. Ini Kak, sini, ya. Ayo, aku, tadi saya kasih 2. Tadi Ayo. putar. Putar aja tidak dan Kita lagi. ya. lagi jangan jalan, aku jalan, jangan jalan, jangan jalan, jangan jalan, jalan, oke okay? nah kak Elie, terima kasih sudah berpartisipasi di channelnya YouTube oke Lorenziner, berikut kakak berhubungan dulu berhubungan, berhubungan, berhubungan, halo kakak, selamat pagi semua berjumpa dengan saya Lorenziner, channel YouTube ini saya mau membuat challenge kak ya selanjutnya kakaknya mau menerima dan juga berhasil mengutap seputulnya dengan akibitan uang 100 juga Gimana? Di gimana? berhubungan nantangnya? kalau boleh tahu dengan siapa ini? Alia, Alia. siapa ini? ini gak? Ini, ini gak? mau gak mau gak ya ee.. ini nanti kalau bawah kayak gini Kalau berada di bawah oke bisa sudah berada di atas satu iya. ya, caranya kita teriak dulu ya kita satu dua tiga. gimana gimana? kalau sudah berada di bawah, kalau sudah berada di bawah naikkan ke atas lah. Udah, gini aja. kalau berhasil, ini kak gimana? Oh, dulu ya? Ya pilih, pilih lagi minta kita contoh lagi guys Tunggu Matikan Satu, dua, tiga Kalau kita berada di bawah naikkan ke atas lagi Satu, dua, tiga Oke. Nomornya Bapak dari di Kakak. Alia. Ayo, Kak. 3, Kak. Kita lagi lagi, lagi dari pelan kayak gimana? Ya, ya, oh, ya. ya, ya, oh, ya. ya, ya, oh, ya, oh, ya, Ayu. Ayu. ya, oh, ya, ayo ya, nemm <tierungs> ayo h pelan-pelan iya disebabkan udah nyerah udah ya sudah ya mereka dengan kakak yang satunya Sekir juga <gih> ayo, apa-apa oke, ini kak satu, dua, tiga, putar oke okay. ya? ayo ayo, ayo. Terus. Terus. <mukil pee 20> Ayo, anyway, ini mm -hmm. <gra> <tampak> Ya, bisa Gak bisa Oke Gila ya, nyerah? Gampang loh ya, ya. Kan nyerah ya tantangannya ya Jadi maaf Untuk partisipasinya ada gagal mendapatkan uang 100 ribu Dadah dulu kakak Dadah